oke guys ya kita jumpa lagi nih masih bersama saya seperti biasa guys ya kita main lagi di sini di Starlight Princess nih guys ya buat dana kenakalan kalan 100.000 ini udah standby 6000 guys ya udah standby 6000 langsung kita gaskan di sini 50 Turbo spin pola pertama nih guys ya langsung kita nggak usah basa-basi langsung kita gas aja si mirna nih guys ya nggak pakai pemanasan biar tahu rasa guys ya heh. Udah ribu jadi berapa nih guys ya? Kita di sini bakal. Nah, sekater tiga Dapat langsung guys ya di awal-awal langsung dikasih ya. Ternyata si Mirna selemah ini coy ya, langsung nges dia guys ya. <laughs> Oke, okay, dikasih langsung di sini ya. Langsung dikasih free spin, semoga isinya bagus. Dan seperti biasa, Guys ya, di sini bakalan kita unboxing lagi ya uh, pola terbaru untuk memain di Star Adventurers. Dengan di awal-awal itu 50 turbo spin. Oke, okay, kali 5 connect, mantap. Tinggal 11 10 lagi. Bagus nih kali 5 pertama ya yang keluar dan connect. Terus oh, kali 2 yang numpang lewat doang. Yuk, tambahin lagi dong. Masa segitu doang? Oke, okay, kali 2 numpang lewat doang. Waduh, jangan sampai masuk angin lah yang pertama nih guys ya. Oke, Jotoska Kuning. Mirna, cakep. Oke, itu love mau kontak satu. Anjir, gak mau cok, tapi kali dua ya main lah ya. 7 tujuh sini ada tujuh puluh tiga ribu. Kali tiga numpang lewat. Kakak mau connect, tinggal buat putaran lagi. Kuningnya pecah. Nah, cakep, mek. Kena lagi di sini kali 5 nya. Kuning, Jotoska, Lima ribu kali 12. Lumayan. 12 putih player tambahin lagi boleh lah dua uh, spin terakhir nih oke okay, konek konek konek kali tiga jadi kali 15 <coughs> kali 15 guys ya di sini jadinya oke okay, lumayan 157 ribu jadi lah guys ya nambah nambah modal spinning oke okay, tambah lagi di sini 3100 dikali buah, bulannya pecah 12700 nggak tuh oke okay, lumayan dikalikan 20 12700 nice di sini 254 ribu dapat mega di sini guys ya Mega Mega Loton ya guys ya, 412.000 Nah langsung up saldo kita jadi 503 ya guys ya. Di sini aku matikan langsung spinnya. Di sini aku coba spin manja satu kali. Dang dapat langsung cok ya. Dikasih langsung cok ya. Dikasih langsung di sini guys ya. Dikasih langsung padahal kita mau spin manja ya. Ya udah lah, berarti satu kali spin aja langsung dapat ya cak. Ya? Baru juga kelar free spin. Dikasih lagi free spin ya guys ya. cakep cakep dikasih lagi oke okay, kali enamnya pecah di sini kuning biru sembilan ribu oke di awal yang bagus 70.000 puluh udah nampak di sini saldonya oke okay, jotoskanya pecah hmm sembari kita nunggu hasil di sini seperti biasa bosku uh, selamat berdatang atau selamat bergabung atau selamat nongki ya di channel kita ini jangan lupa dibantu like comment share sharenya ya guys ya Nah, yang belum subscribe di-subscribe dulu guys ya, mumpung masih gratisan semua itu dan nyalakan juga notifikasi loncengnya. Kalau kalian kalau mau ketinggalan updatean terbaru seputaran pola terbaru untuk bermain di Inchess ya guys ya. Setiap harinya di channel kita ini, makanya itu dinyalakan notifikasi loncengnya. Last pin, bulannya pecah nama mana Mir pertirnya. Nah, cakep konek kali 6 kali 12. Oke, di sini hasilnya, sisinya? 158.000. Mega-mega load lagi kita ya. Mega Mega nya lagi di sini kita dapat dan hasilnya 198.000 tambahan tadi jadinya totalnya 271.000. Oke nambah lagi profit dan di sini saldo udah naik ke angka 762.000. Nah, di sini kelantaran udah dapat dua kali free spin, nah, di sini aku coba putaran santai lah guys ya di 70 putaran di bettingan 1000 enggak pakai centang quick enggak pakai centang turbo kita cuma pakai centang double bet sama SS ya guys ya jadi polanya itu udah masuk ke angka pola ketiga guys ya 50 1 kali spin plus 70 putaran ya guys ya udah mm -mm. 100.000 kita di up sampai 700 berarti kita udah 7 kali lipat dari modal mantap banget ya kan? udah cuma 600 di sini mantap dan seperti biasa juga guys ya nah sini, eh ini mungkin lagi hoki guys ya ingat di sini cuma sekedar hiburan semata jadi jangan terlalu over banget kalau ingin bermain ya cukup sekedarnya doang dan satu lagi yang paling penting bahwasanya kalau ingin deposit atau bermain itu cukup pakai dana kenakalan aja yang dipakai ya jangan sampai pakai dana pribadi atau dana untuk, untuk kebutuhan untuk dapur ya bahaya cok kalau rungkat pening kalau kena kenakalan enggak masalah guys ya mau tewas ya tewas rungkat ya rungkat ya guys ya no problem <tuh> oke okay, di sini kita lanjut lagi saya masih tinggal 52 putaran lagi nah cakep banget <tuh> di sini udah cuan spin manja ini mah udah enak cok udah bisa ditinggal sambil ngerokok seruput kopi juga sabi sih guys ya udah tenang di sini enggak ya. karena kita main di batch 1000 jadi enggak pala deras banget kalau turun ya oke okay, 46 putaran lagi cekap sih 40 petan 40 40 40, 40 putaran lagi di sini udah 100.000 udah up ke 700.000 ini udah cuman udah di depan mata nih guys ya cuman lantaran masih gatel nih ya makanya aku tambahin lagi spin-spinnya cuman manja aja ya spin manja ya di otomatis 70 ya <tuh> Nah kalau kalian ingin bermain di tempat saya bermain juga langsung aja menuju ke kolom pinchat ya ke kolom pinchat komentar di bawah video ini ya di situ bakal aku sematkan linknya ya guys ya Nah langsung aja di klik ya oke okay. Tiga putaran lagi guys, tiga puluh putaran lagi di sini. oke okay, masih aman sih. Kali aja di sini dapat perkalian gede di luar kan kali 500 ratus turun kan lumayan. <laughs> Atau free spin lagi juga boleh. Cuman sejauh ini masih ya seperti biasa lah pecahan sekali, pecah dua kali, kali dua, kali tiga. Free spinnya belum nongol, free spinnya masih sebiji apa? sebiji dua biji ya skaternya. nama mau langsung empat lagi guys nggak ya. apa-apa gak, gak masalah. Dapat ya syukur, gak dapat yaudah, guys, ya udah ya dua puluh putaran lagi nih oke okay. birunya pecah nah bulan kuning 3100 hijau tosca hijau biasa ya malas skater dan turun bukannya perkalian itu kalau udah kayak gitu cewek posisinya gak bakalan turun tuh namanya perkalian gak nah bulannya pecah 4200 tambah kuning juga gak juga keluar perkaliannya sini kambing lah <laughs> 23 rupanya. Tapi kalau di atas 4.000 itu lumayan, Coba Kalau dipetirin walaupun kali empat atau kali tiga lumayan sih. Ya lah, 20, 20 putaran lagi ya. 20 putaran lagi di sini ya. moga aja kita dikasih mantap-mantap lagi disini. di sini. Di awal-awal langsung kita gaskan band 6.000, ternyata si Mirna langsung connect, Esa. Langsung connect dia itunya, guys ya. Langsung dikasih free spin ya. Nah, sekitar tiga satu lagi sabi ah Allah kagak mau pecah lagi cok Cuma <tuh> enggak apa-apa lah ya nggak apa-apa Oke okay, kita lihat nih Oke okay, sekitar dua lagi birunya pecah kuningnya nggak mau kurang dua ya nah, hijau Tosca <tuh> 320 perak <tuh> mau apa-apa lah kemeja kuning yang pecah ya kuning kan paling kecil cok gambarnya cok Tret Kita udah dapat cuan di sini tinggal di 7 putaran lagi coy. 7 putaran lagi. Kalau dapetin skater sih satunya maunya Bayar ribu lumayan coy kalau dapat skater gratisan juga nggak usah kita keluarin modal, kita dikasih free spin. mantap banget ya. Tapi di sini belum putaran 70, belum belum dapat ya. Belum mau dapet sih nih. Tinggal last pin saldo tinggal 733 ya. Hmm, tambahin lagi guys ya, tambahin lagi lah ya. Tambahin lagi di sini 50 lah ya. Tambah lagi 50, berarti sini polanya dua jalan ya. 50, 1 kali 70 dan 50 guys ya. 50 satu kali manual, habis itu 70, habis itu 50 otomatis guys ya. Oke okay lah. Nah, habis 50 otomatis nih kalau emang nggak dapat sama sekali. Ya nggak masalah, berarti totalnya kita dapat uh, 700-an juga ya. Kalau nggak mungkin nggak ngitung kayak gini guys ya, pasti ngitung bakal langsung kita WD kan aja guys ya. <coughs> Oke. Okay. Deng deng deng deng. <coughs> modal 100 itu minimal kalau kayaknya pengen WD ya minimal kita bisa dapatin 500.000 atau 600.000 kalau lebih mah syukur ya guys ya, tapi minimal itu ya ribu guys ya, 5 kali lipat modal tuh lumayan banget. Oke, okay, tapi di sini kita lebih dari 5 kali modal ya, dapat 700.000 lumayan karena dapat dua kali free spin kita ya kita dikasih dua kali free Spin di putaran pertama di lima pertama kita dapet terus kita Spin manja jas satu kali malah dapet juga mantap banget kisah <tuh> Oke okay, di sini single 32 putaran lagi cakep sih yuk inces kasih dulu pecah-pecahannya mantep kali 250 kali 50 kali cepek kali 500 keluarin kalau mau <tuh> tapi konek ya jangan cuma numpang lewat doang kalau numpang deh rumah percuma anjir Oke okay, saya tinggal 26 putaran lagi di sini ya By the way di sini makasih banyak guys ya Yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Thank you banget loh yang udah selalu support channel kita Dengan cara nggak bantu like, comment, share nya Nah untuk kalian bosku yang baru datang seperti tadi ya Jangan lupa di subscribe, nyalakan juga notifikasi loncengnya guys ya Oke okay. disini bakalan juga aku cabut aja guys ya Karena udah cukup guys ya 700 lebih nih guys ya 700 lebih kita bakal WD guys ya 90 putaran lagi nih 90 putaran lagi sini konek kuning di sini aku bakalan WD 700.000 lebih guys ya Makasih banyak Di sini bakalan aku tutup dulu guys ya Thank you loh Makasih kita jumpa lagi ya di next video Salam sejahtera sonal Dan bye bye Thank you guys ya